Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul, Salam Rahayu, salam hau, salam sejahtera. Sebangsa dan setanah air, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kepada yang terhormat para tokoh agama dan para bini sepuh yang ada di Nusantara, teman-teman saudara-saudaraku kreator YouTube yang ada di tanah Pulau Jawa, Rahayu. Di malam hari ini sehat selalu buat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 memberikan kajian, motivasi pembelajaran, referensi bersama buat saudara-saudaraku, teman-temanku dan para tokoh agama para tokoh ulama dan sepuh-sepuh yang ada di tanah pulau Jawa ini mungkin beberapa hari sebelumnya saya bersilaturahmi untuk merapatkan barisan dan tunggu satu komando di mana kajian malam hari ini yaitu tentang Ratu Adil pemahaman yang harus kita gali lagi pemahaman yang harus kita renungkan lagi kaji bersama untuk menempuh satu tujuan gotong royong kemakmuran dalam menata amanah keluarga lingkungan dan bangsa kita Republik Indonesia ini yang kita cintai puji syukur buat saudara-saudaraku yang masih diberikan kesempatan untuk saling menyapa bersilaturahmi mungkin saya ingin sampaikan malam hari ini yaitu kokohkan hati kita dan pikiran kita Kuatkan diri kita semuanya untuk menghadapi suatu kajian perjalanan suluk ini, spiritual ini. Tentunya ada yang membuat aturan dan yang mengatur, namun di sini kita sebagai manusia yang diberi akal dan keimanan untuk berkemanusiaan tentunya harus patuh dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu SWT tentunya kita sebagai makhluknya yang diciptakan haruslah mengenal akan diri kita untuk bisa perlahan sedikit demi sedikit mengambil perjalanan spiritual ini memiliki makna hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita haruslah bangun kesadaran kita Tentunya Ada yang mengatur Dari alam semesta ini Kita Saudara-saudaraku Yang memiliki arti Sebuah nama Arti sebuah Perjalanan dari kehidupan ini Tentunya harus bisa Membawakan Sebuah makna ataupun bergulirnya sejarah tentunya lahirnya yaitu dari diri kita nggak jauh dari diri kesatria masing-masing terutama saudara-saudaraku yang lebih paham akan kandungan yang sejati ruh yang esa karena aturan yang dibuat tentunya untuk kita manusia untuk berperilaku akhlak yang mungkin bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang lainnya Sosok Ratu adil pun tentunya ada di diri kalian masing-masing teman-temanku saudara-saudaraku yang cinta akan tanah air Ingatlah bahwa semuanya ada yang mengatur tentunya kita harus patuh dengan aturan yang diberlakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Firman-nya. Kitabnya, mari kita bersama-sama untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya dalam perjalanan ini. Rahasia di balik rahasia tebal tabir yang ada di tanah pulau Jawa ini bisa kita uraikan dalam bahasa umum untuk saling mengingatkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala anugerah yang telah diberikan kepada kita semuanya nikmat yang telah kita raih tentunya kita harus ucapkan rasa bersyukur kita terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat mohon maaf lahir batin dari saya Mungkin beberapa hari ke saya menghadiri bersilaturahmi kepada para tokoh agama dan para bini sepuh yang ada di tanah Pulau Jawa. Tentunya, setelah beberapa hari ke belakang, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan, di mana dengan ukuran... Kapasitas perbedaan yang kita miliki tentunya itu semua sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa yang membuat aturan di alam semesta ini. Namun, wujud-wujud dari pembelajaran tokoh-tokoh sebelumnya, pelaku-pelaku. Pendahulu kita Para pejuang kita Sudah memberikan Gambaran contoh manusia Untuk kita teladani Untuk kita teladani Bahwa Manusialah yang diberikan khalifah Untuk Mimpin alam semesta ini Dan Kajian malam hari ini yaitu tentang raga kita Bahwa Hijab Atau penghalang dari Jasad kasar kita Haruslah kita Pahami lagi Akan jasad dan rohani ini Untuk membawa Suatu gelaran memiliki keyakinan akan tanah air Republik Indonesia ini membawa kemakmuran kejayaan dan contoh buat bangsa-bangsa lain bahwa Indonesia mampu membawa kesejahteraan buat rakyat Republik Indonesia ini mari dengan kesadaran di lahi kita berjuang bersama-sama Merapatkan barisan, perbedaan menjadi kesatuan, berjuang tanpa pamrih. Kekuasaan Allah sudah janjinya akan lakon-lakon yang diperankan oleh saudara-saudaraku semuanya dengan kesedaran berserah diri bahwa yang membuat aturan dan yang mengatur tentunya kita harus patuh dengan ketentuan dan nilai alami bahwa semuanya sudah ada yang mengatur. Namun kita di sini sebagai manusia yang diciptakan haruslah tetap berusaha dengan kapasitas kita, kemampuan kita dari saudara-saudaraku yang telah dimiliki untuk saling Membawa mengingatkan Satu sama lain Persaudaraan Kemanusiaan Yang harus kita jaga Yang harus kita Pahami lagi Bahwa Indonesia Akan menjadi contoh Buat bangsa lain Dan Terima kasih yang sudah Menyaksikan video ini Mungkin maknanya dari saudara-saudaraku yang belum paham mohon maaf lahir batin mungkin beberapa dari saudara-saudaraku bisa mengerti apa yang saya sampaikan dengan kajian yang saya tuangkan malam hari ini semoga bermanfaat karena saya sayang saudara-saudaraku semuanya Bahwa Malam hari ini kita berdoa bersama-sama Untuk Mendapatkan hidayah Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga video ini bisa Memberikan motivasi Suluk perjalanan dari saudara-saudaraku semuanya Memberikan satu karomah Dari Apa yang telah kita lakonkan Terima kasih yang sudah mengikuti saya. Dan malam hari ini semoga saudara-saudaraku diberikan kesehatan selalu buat yang mengikuti. Dan bila mana ada pertanyaan silahkan tulis komentar. Mungkin tunggu beberapa hari lagi Saya akan mengikuti undangan dari tokoh Sepuh yang ada di kota Jawa Barat Kita tunggu informasinya seperti apa Atau pengalaman dari peristiwa apa yang kita akan dapatkan Dari kota Jawa Barat ini Tentunya saudara-saudaraku semoga bisa membangunkan saudara-saudara kita yang tertidur dan jangan lupa dengan aturan yang mengatur alam semesta ini yaitu alami, Allah subhanahu wa ta'ala bila mana rahmat dan hidayahnya bisa ke siapapun kun, kun kudrat pasti Bukan insya Allah Namun kita harus jeli Harus tajam Kepada orang-orang yang Akan membantu kita semuanya Atau memberikan bimbingan Atau memberikan petunjuk Buat perjalanan-perjalanan saudara-saudaraku semuanya Rahayu Salam sejahtera buat kebangsaan kita Republik Indonesia terutama kepada para tokoh agama, tokoh ulama dan pemerintahan semuanya ikut berjuang untuk membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia dengan kekayaan yang ada di tanah air anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mari manfaatkan untuk rakyatnya peduli satu sama layu menjaga keseimbangan sesama makhluk terutama alam semesta ini sudah memberikan kehidupan kepada kita semuanya haruslah kita mengucapkan bersyukur dengan asma Allah bahwa alam semesta ini selalu memberikan kehidupan, sifat yang harus kita pahami yang harus kita syukuri dan cukup malam hari ini kita akan sambung beberapa hari ke depan sehat selalu, rahayu dan makasih sudah menyaksikan video ini Silahkan bila mana ada pertanyaan ataupun komentar Yang mungkin Saudara-saudaraku ingin bertanya Dan Malam hari ini sengaja saya membuat video live Karena saya baru pulang Dari Ya, silaturahmi yang mungkin bisa membuat pencerahan buat saudara-saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.